word.com kemudian melakukan register atau sign in. Jika belum memiliki akun, bisa klik register dan jika sudah bisa klik sign in di bagian pojok kanan atas. Maka akan diarahkan ke website studioassembler.com. Nah, di sini saya sudah login menggunakan akun saya. Di sini terdapat beberapa project augmented reality yang pernah saya buat. Seperti Animasi media pembelajaran saya yang akan saya jadikan sebagai tugas akhir dari mata kuliah ini. Kemudian, tunggu di sini terdapat pacing beberapa objek yang saya gunakan di animasi media pembelajaran ini. Nah, berikut ini adalah animasi media pembelajaran berbasis augmented reality. Di sini, saya mengambil tema yaitu organ tubuh bagian dalam manusia beserta fungsinya. Di sini ada beberapa objek 3D dari organ, misalnya seperti kulit, ginjal, paru-paru, otak, jantung, lambung dan hati. Nah, jika diklik keterangannya nanti akan keluar detail dari organ manusia tersebut. Di sini, saya akan membuat mulai dari baru. Di sini, klik pada project, kemudian klik add atau tambah, maka akan diarahkan ke tab baru. Kemudian, di sini akan preparing e, dasarnya untuk base dari marker. Di sini, artinya front ini adalah bagian depan dari augmented reality ini. Di sini saya akan menambahkan sebuah video pembelajaran yaitu berupa video organ tubuh manusia beserta pengertiannya. Di sini bisa masukkan URL YouTube. Di sini kalian bisa cari e, di YouTube yaitu media pembelajaran organ manusia. Di sini ada beberapa media pembelajaran bisa kita pilih salah satu yang kita mau. saling yang ini. Kemudian copy linknya Kemudian masukkan ke YouTube URL. Kemudian masukkan di sini settingannya autoplay, looping, kemudian klik paste. Maka akan terfacing ini untuk video Media pembelajaran organ tubuh dalam manusia di sini bisa ditarik ke belakang di bagian kuning atau sumbu X. Kemudian, di sini saya akan scale untuk memperbesar. Jadi, video ini sebagai background dari media pembelajaran yang saya buat, kemudian dipaskan. Kemudian, di sini klik move untuk kita naikkan. nah jadi seperti ini walaupun agak berbeda dari yang saya kumpul ya kemudian di sini ada bagian 3D object kemudian di sini saya akan pilih untuk organ tubuh dari manusia tadi di sini ada banyak sekali pilihan objek 3D yang bisa kita gunakan tetapi ada beberapa Objek yang pro atau berbayar, begitu jika kita ingin berminat kita bisa membayarnya ke assembler secara langsung. Di sini saya pilih cari organ human atau human organs. Di sini klik. Di sini ada beberapa organ dalam manusia ya, seperti nose, brain, lungs, onsite atau paru-paru, mata, dalam hidung, hati, jantung, kemudian ginjal, pambung, dan lain-lainnya. Di sini saya akan masukkan terlebih dahulu anatomi dari tubuh manusia ini, atau human anatomy. Di sini saya akan taruh di bagian tengah sebagai objek utama dari organ manusia ini. Di sini, saya majukan. Nah, nanti video tersebut sebagai keterangan atau pendukung suara per tiap objek sebagai penjelasannya. Kemudian, di sini saya akan menambahkan objek yang pertama, yaitu adalah kulit di sini atau skin structure atau struktur kulitnya Ya, bisa saya majukan. Ini saya akan taruh di bagian bawah kiri. Kemudian disini bisa di sini bisa di-scale untuk memperkecil ya. Kemudian move. Oke, di sini objek kulit sudah. Selanjutnya saya akan masukkan objek yaitu ginjal atau kidney. Kemudian, tunggu. Kemudian, akan processing di sini. Nah, kemudian kita sesuaikan sesuai dengan keinginan dari kita. Kemudian, klik scale untuk memperkecil dari objek tersebut agar terlihat lebih rapih. Kemudian, disini saya ratakan lagi. Oke, sini saya majukan biar sejajar dengan kulit. Objek selanjutnya di sini saya akan memasukkan uh, lungs outside atau paru-paru. Ini di sini bisa kita move, arahkan menaikkan Kemudian di sini bisa di scale untuk memperkecilnya. Kemudian move, lanjutkan. selesai selanjutnya saya akan masukkan organ yaitu otak disini saya naikkan lagi untuk lebih rapih kemudian klik 3 di object kemudian di disini masukkan brain sebagai objek otak utama dari manusia Di sini saya taruh di paling atas kemudian saya scale untuk memperkecil ukurannya, lalu <kuh> klik move, nah, selesai. Selanjutnya saya akan masukkan objek 3D organ yaitu A structure atau struktur mata Disini akan terimpor nih, objek 3D dari mata Kemudian scale untuk memperkecilnya Nah, di sini agak tidak ganjil matanya karena satu bisa kita duplicate di sini klik more kemudian duplicate maka akan terduplikat pada dua mata nih Oke untuk objek mata sudah selanjutnya saya akan masukkan objek yaitu jantung di sini klik human heart tunggu passing object kemudian pindahkan sesuai dengan keinginan dari kita kemudian move atur untuk objek jantung ini dia bergerak tuh duduk Selanjutnya saya akan memasukkan objek yaitu lambung. Di sini klik 3D object, kemudian masukkan stomach atau lambung. Kemudian pindahkan di sini saya taruh di bagian bawah dari jantung. sini kecilkan. di sini untuk objek lambung sudah selanjutnya masukkan objek yaitu hati atau liver kemudian kita scale move kemudian majukan di sini saya ratakan sini untuk objek 3D dari setiap masing-masing organ sudah saya masukkan. Kemudian di sini selanjutnya saya akan menambahkan sebuah anat annotation teks berupa keterangan-keterangan uh, di masing-masing organ dalam manusia ini. Di sini ada tipe circle atau line di sini saya gunakan tipe line di sini selanjutnya saya akan memasukkan teks annotation di bagian kiri jadi di sini saya pilih model yang left kemudian di sini title pertamanya saya masukkan kulit selanjutnya kita bisa mencari uh, dan memasukkan keterangan tentang kulit itu apa fungsinya dan lain sebagainya di sini saya bisa langsung search apa itu organ kulit. nah di sini bisa saya copy. Nah, kemudian paste, lalu paste. Kemudian klik objek dari kulit tersebut. Nah, di sini akan masuk kulit ya. Ketika kulit diklik, maka akan keluar uh, keterangan dari annotation dari teks itu. Selanjutnya saya akan masukkan yaitu ginjal. Di sini klik line pada title, masukkan ginjal Kemudian pada teksnya sini saya cari terlebih dahulu apa itu organ ginjal Kemudian masukkan teksnya V, paste, kemudian place Klik objek dari ginjal tersebut Sudah Selanjutnya saya akan masukkan tentang objek dari paru-paru Klik annotation Line di sini title paru-paru, kemudian teksnya di sini saya cari terlebih dahulu apa itu organ paru-paru, kemudian copy masukkan ke teks, kemudian v, kemudian klik paste, klik pada objek paru-paru. Selanjutnya saya akan masukkan objek annotation pada otak. Klik line, kemudian otak pada title, kemudian cari tentang organ otak, kemudian copy, kemudian tempelkan pada objek text, kemudian klik paste, kemudian klik otak sebagai spesifik areanya. Selanjutnya, di sini sebagian sebelah kiri sudah selanjutnya adalah objek-objek yang ada di sebelah kanan. Kemudian teks, pilih annotation line. Di sini saya pilih right model. Kemudian pada objek pertama di sini ada mata. Kemudian masukkan notang objek tersebut. Apa itu mata? Ini bisa di copy. Kemudian text space. Kemudian place. Kemudian klik pada organ mata selanjutnya di sini saya akan masukkan annotation pada jantung klik line write, jantung kemudian masukkan keterangan tentang jantung klik copy dan please klik pada objek 3D jantung selanjutnya sisa dua yaitu pada lambung dan hati di sini sama seperti tadi klik text adaptation line kemudian di sini lambung kemudian masukkan tentang lambung kemudian copy kemudian masukkan pada text pilih Write. kemudian place klik pada lambung kemudian sama seperti yang ada di hati klik annotation line pada title hati kemudian teksnya saya cari apa itu hati yang copy place kemudian klik place pada objek terini dari hati. Nah, berikut ini sudah selesai untuk tahapan desain yang ada di Assembler Studio ini. Di sini bisa dirubah untuk backgroundnya Pada pojok kiri bawah di sini ada lingkaran hijau. Saya masukkan background yaitu abu-abu untuk mempermudah media ini terlihat. Selanjutnya, kita bisa klik simpan kemudian nama project di disini animasi media pembelajaran febri setiawan untuk namanya bisa disesuaikan sesuai dengan keinginan kalian kemudian disini sudah tersimpan langkah selanjutnya bisa kita cek untuk melihat animasi media pembelajaran berbasis augmented reality ini di sini klik mata pada kanan atas kemudian tunggu Sahabat cerdas, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar pada tema 1 Organ Gerak Hewan dan Manusia Dan kita akan belajar lebih jauh tentang organ gerak manusia Sahabat cerdas, Langkah selanjutnya adalah cara untuk mempublish dari media Augmented Reality ini menggunakan Studio Assembler Word. Di sini bisa klik publish pada pojok kiri atas. Maaf, pojok kanan atas. Kemudian di sini project description. Di sini animasi media pembelajaran organ tubuh manusia dan disini bisa masukkan cover image dari AR ini atau mengcapture uh, studio yang ada di sini. Di sini saya pilih klik capture aja. Kemudian di sini capture sebagai cover image yang media AR ini. Untuk kategori bisa kita masukkan ini. Science atau Education, kemudian klik Submit. Setelah semua terisi, Project Name, Description, Cover Image, dan Visibility serta Kategori, kemudian klik Publish. Di sini sudah terpublish. Nah, untuk men-share kepada siswa-siswa yang akan kita ajarkan di sini bisa kita menggunakan Web Player Link embed web player generate QR marker dan juga share ke classroom kita bisa menyesuaikan sesuai dengan kebutuhan yang akan kita gunakan seperti apa untuk web player link ini biasanya uh, akan digunakan untuk embed ke untuk mempermudah siswa ketika ingin membuka tinggal klik link dari web player ini Kemudian untuk embed web player ini biasanya uh, untuk digunakan dan dikembangkan di pembelajaran berbasis website. Kemudian untuk yang generate QR marker di sini digunakan untuk jika uh, kita ingin menggunakannya menggunakan handphone smartphone, kemudian kita bisa menginstal yaitu aplikasi assembler kemudian men-scan marker atau QR marker ini maka akan muncul di kamera pada handphone tersebut. Di sini saya bisa download juga markernya. Oke di sini sudah terdownload. Kemudian kita back kalau untuk share with classroom ini akan melink atau saling terhubung menggunakan uh, google classroom sebagai LMS yang akan kita gunakan kita bisa pilih share on project home or material kemudian cari kelas kemudian bisa klik langsung share Mungkin sekian penjelasan cara pembuatan media berbasis augmented reality menggunakan assembler studio. Saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.